Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama sekali puji dan syukur Kita ucapkan atas kasih Allah SWT Selanjutnya selawat dan salam Tidak lupa kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW Alhamdulillah Kita masih diberikan Kesehatan Untuk kita laksanakan Perkuliahan bahasa Indonesia, tentunya, perkuliahan ini tidak lama lagi akan berakhir. Mungkin ya, hanya tiga kali lagi pertemuan. Tak nah, pada hari ini, materi yang akan saya bahas adalah penulisan kutipan dan penulisan daftar pustaka. Baik, ada di mahasiswa. Ini salah satu prosiding uh, yang dilaksanakan berkaitan dengan bidang perikanan. Okay, ini ada jurnal, satu lagi saya ambil referensi berupa buku. Okay, uh, pertama sekali, kita akan lihat referensi yang ada di jurnal. Nah ini kalau didik mahasiswa ambil jurnal ini sangat bagus ya. JIPK, Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan. Karena saat ini jurnal ini sudah terindeks kopus ataupun dengan istilah lainnya jurnal internasional berreputasi. Ya <tuh> mungkin dosen-dosen di perikanan akan senang ya ketika didik mahasiswa ambil referensi di sini. Cuma saya lihat edisi 2020, itu sudah bahasa Inggris. Tapi bukan itu substansi yang ingin saya jelaskan, tapi yang kita fokus pada hari ini adalah berkaitan dengan penulisan kutipan. Baik, uh, Dedek Mahasiswa, uh, untuk kutipan, bisa Dedek Mahasiswa ambil dari bagian abstrak, ataupun ya di bagian... Uh, pembahasan boleh ya nggak ada persoalan tapi hari ini saya coba menjelaskan dulu kita mau ambil referensi dari kesimpulan baik ini saya akan jelaskan berkaitan dengan putipan langsung di sini penulisnya Baik, kalau penulisnya ada tiga, lazimnya itu dipakai di kakak dan kawan-kawan. Kalau bahasa Inggris itu dipakai ATA. Baik, ini akan saya contohkan penulisan kutipan. Ini langsung kita pindahkan saja ke mari. Nah, kalau ada di mahasiswa pakai aplikasi Mendeley, ini lebih mudah. Lagi, jadi yang jurnal sudah diunduh tadi, itu tinggal kita pindahkan ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, ini saya contohkan uh, jurnal yang sudah saya uh, unduh tadi, saya pindahkan ke Mari. Oke, saya contohkan. Hmm, ini aplikasi Mendeley-nya, ini saya pindahkan, oke. Oh, bisa juga dengan cara add file ini. Ini file jurnal sudah saya unduh tadi. Ini ada tiga lah. Ada buku, presiding, dan ada jurnal. Baik, kita ambil dulu berupa yang jurnal. Nah, di sini kalau ada adik mau pakai Mendeley, pastikan dulu ini judulnya sama dengan yang di sana ataupun tidak. Uh, kemudian ini kalau ada dua bahasa ya dihapus aja, dipilih bahasa Indonesia aja untuk judulnya tapi 3 bahasa Inggris ya disesuaikan yang penting dia untuk penulisan jurnal judul, kemudian nama jurnal tahun, volume nomor dan halaman Oke kita lihat nih, halamannya ini tidak sesuai sepertinya halaman 55 sampai dengan halaman 61 jadi langsung kita per Baik, nah ini sudah lengkap data di aplikasi Mendeley. Sekarang kita coba kembali lagi ke Microsoft Office Word. Ini saya copy judul, kita masuk ke aplikasi ke MS Word lagi. Nah, uh, kalau kita pakai kutipan langsung, ini nggak perlu lagi kita ubah sama sekali. Jadi bisa kita buat hasil penelitian dari ini kalau pakai aplikasi Mendeley bisa langsung kita input insert for edit citation. Tapi kalau yang manual ya diingat lagi penulisnya tuh siapa di agak repot lah. Eh, ini yang kenapa enggak macet nih sebentar ya uh, sebenarnya kalau di beberapa kampus ya sudah sinkron dia terkait uh, pemakaian aplikasi Mendeley ini bahkan ya mahasiswa diberikan akses yang file original baik ini kita insert citation ini kita copy eh, nah. ini yang kutipan <coughs> langsung kutipan langsung tidak perlu diubah sama sekali. Nah ini saya pakai kemarin tuh gaya fun cover ya kalau didik mahasiswa dari perikanan lazimnya dipakai yang APE American Psychological Association SIG. Edition ini yang digunakan eh kalau di aplikasi ini langsung berubah. nah hasil penelitian Jumunyati Ratna dan Sudianto Nah kalau mau diedit bisa juga akan kita mau pakai yang ini saja di e, kagak ini tahunnya kita masukkan dalam kurung. Nah, rekan mahasiswa sekalian, ini perlu diingat juga dan diperhatikan. Kalau di Indonesia lazimnya itu tidak ada beda antara jurnal dengan buku. Kalau di penulisan internasional di luar negeri itu kalau buku dicantumkan halaman, kalau jurnal itu tidak perlu. Tapi ya kadang-kadang kala di Indonesia ini para pembimbing ya disuruhlah masukkan halaman. Oh, dari ada di halaman 55. Hasil penelitian dari Jumiyati ini kita pilih keep. nggak perlu diubah. Menyimpulkan bahwa Menyimpulkan bahwa penggunaan ekstrak kunyit terhadap mutu kerupuk cumi yang terbaik adalah pada pelakuan C yaitu dengan penggunaan dosis 17,5% ditinjau dari analisis proxima berupa kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar abu serta uji titik. Nah ini berupa kutipan langsung ya. Ini kutipan langsung. Kutipan langsung ini tidak ada yang kita ubah sama sekali. Kemudian satu lagi yang kutipan tidak langsung. Bikman tidak langsung, ini kita simpulkan dengan bahasa sendiri. Oh Pak, kami nggak sulit nih, kami simpulkan. Ya, diubah aja redaksi kalimatnya. Misalnya, ya hasil analisis proksima berupa kadar air uh, menunjukkan bahwa penggunaan dosis 17,5 persen merupakan pelakuan terbaik, ya bisa itu tahu ba, uh, misalnya kita masukkan di sini boleh pokoknya nggak kita copy paste tapi ini juga akan kelihatan hasil analisis air malu payair dalam melakukan setabu dosis Uh, penggunaan dosis 75,5 persen akan menunjukkan hasil terbaik untuk kerupuk cumi yang menggunakan ekstra ekstra kunyit. Ye yeah nah ini kan tidak full kita ambil selain hal ini juga dibuktikan hal ini dibuktikan dengan hasil-hasil berupa kadar dan nah. dan uh, di sini kita cantumkan uh, sumbernya tadi yang referensi di ini langsung keluarlah Jumiati al. Ini Jumiati al, ini kan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia Andik dan kawan-kawan. Uh, ini bisa dipahami dulu kudipan langsung dan kudipan tidak langsung. Jelas? Ada ada ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Eh uh, saya rasa Baik, kalau sudah jelas, ini karena kita pakai aplikasi Mendeley, ya langsung kita insert bibliografi. Baik, ah, ini dia penulisan daftar pustaka. Baik, coba diperhatikan. Penulisan daftar pustaka ini dimulai dengan kalau gaya IPE penulisan pustaka DP dari jurnal urutannya urutannya yang pertama itu nama penulis yang kedua tahun baik yang ketiga judul. yang keempat nama jurnal empat ini nama jurnal baik yang kelima ini berupa volume dalam kurung volume kemudian ini nomor lima volume di sini nomor, kemudian ini dipakai koma, dan halaman. Oke. Jelas untuk daftar pustakanya Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah kita masuk kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Jelas nggak untuk daftar penulisan? Pak, daftar? Pak ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk penulisan DP dari jurnal urut urutannya tuh apa memang kayak gitu langsung aja atau nggak di selang-seling? Baik, uh, oke. Okay. Itu pertanyaannya kan misalnya di sini tadi kita ambil Jumiati kan. Yang kedua, katakanlah, uh, ini kita, saya ubah nih ya. Uh, ini saya ambil yang punya saya ajalah. Kita masukkan, katakanlah ini No nih Director education. Nah Kita lihat, apakah dia gini, daftar pustaka dia, kalau gaya IPI itu berdasarkan abjad. Ya. Untuk daftar pustaka dari IPI, saya ulang lagi, itu berdasarkan abjad. Ya. Bukan berdasarkan yang dikutip. Nanti ada juga dia, ini kita ambil yang tadi berupa uh, IPA. Sekarang saya contohkan, uh, ini untuk pengetahuan aja ya, karena kita yang dari uh, perikanan lazimnya pakai IPA. Sekarang kita contohkan yang E3E nah kalau idriper i e, dia pakai nomor nah gini karena tadi sudah saya ubah eh, harusnya ini dicantumkan nomor di sini berupa satu karena ini sudah saya ubah tadi ini coba kita edit lagi nih biar nggak salah maksudnya kan biar sama semua baik ah ini yang pakai nomor yang berupa gaya i triple e nah kalau yang gaya yang digunakan di pikanam berupa ipe ya dia tetap berdasarkan abjad yang urutannya nah berkaitan dengan penulisannya diperhatikan jurnal penulisan dp dari jurnal yang untuk IPA urutannya nama penulis kemudian eh, tahun judul nama jurnal volume nomor dan halaman oh pak ini kok ada DOI nah kalau yang ambil dari internet ya harus dia dicantumkan DOI-nya Digital Object Identify ini berupa nomor urut di jurnal pak ini kok kapital semua di semua ini karena salah di input di aplikasi Mendeley tadi, makanya pengaruh di sini. Nah, yang terpenting, Lady Mary ini urutannya yang harus diterapkan. Jangan sampai ini ya salah dari segi urutannya, karena ya kita coba lihat yang di... Al yang ditulis oleh uh, Jumiati dan kawan-kawan ini, ini ya merupakan uh, penggunaannya itu merujuk pada gaya IPE. Nah kita cek, dia lazimnya jurnal yang bagus di daftar pustaka ini harus terdapatnya. Ini dia. Pak, uh, kalau tadi kan di kakak, kalau di daftar pustaka harus ditulis semua, harus. Kalau di kutipan itu boleh pakai di kakak, tetapi di daftar pustaka harus cantumkan semua. Nah sekarang pertanyaannya berkaitan dengan nama. Saya jelaskan lagi nama. Ini kebetulan namanya ada dua kata. Dewi Ratnasari tetap dibalik ya nama terakhir dipindahkan ke depan. Ratnasari, Dewi. Katakanlah nama dia Dewi Ratnasari Juwita. Tetap diambil Juwita, Dewi Ratnasari. Nah, kebanyakan orang akan singkat dia Ratnasari, D ya. nggak perlu banyak sekali tetap dipakai nama akhir. Kenapa nih, Pak? Nama terakhir yang dipakai untuk penulisan daftar pustaka, ya, kita harus ketahui ilmu pengetahuan ini kan berkembang dari Barat. Nah, kalau orang Barat itu, ada di MAZU, perhatikanlah mereka, uh, mungkin ya, presentasinya sangat kecil tuh, pasti ada nama belakang. Jarang kalau orang Barat itu cuma satu kata seperti Jumiati ini, jarang. Misalnya apa tuh ya. Namanya seperti ya Johnny Depp itu kan tetap ada nama belakangnya dan ini juga menjadi kenalan ya kalau cuma satu nama paling uh, dimasukkan nama orang tuanya. Karena kemarin tuh saya pernah pergi ke luar negeri bersama seseorang dosen juga. Uh, di KTP-nya ini berbeda dengan yang di paspor ya. Sedikit ada kenalah lah persoalan. Karena di paspor kan harus ada dua kata. Baik, kita kembali lagi ke substansi materi berkaitan dengan penulisan daftar ustaga. Ini yang referensi dari... Uh, berupa jurnal sekarang kita ambil referensi kita tambah lagi referensi berupa dari buku baik uh, kita contohkan ini yang dari buku saya lebih suka kita tulis di aplikasi Mendeley karena gini tingkat errornya itu Kecil kemungkinan, nah ini adik-adik mahasiswa. <tuh> kalau um, lihat daftar pustaka, apa? Generitas buku, lihatnya bukan di sampul, ya, ya. Di halaman penerbit di sini, dia kita masukkan judulnya: Globalisasi Perikanan, Perikanan, Perikanan, Reposisi Indonesia. Oke, ada buku nih sama lady mahasiswa sekalian. Baik, ini kan dibalik nih kan. Namanya Satria Arif. Jadinya Arif Satria. Kemudian yang kedua Eva Anggraini Jadinya Anggraini Eva. Yang ketiga Ahmad Solihin. Jadi Solihin Ahmad. Ini 2009 betul. Halamannya di jurnal nggak perlu. Dia terlalu deter. Kemudian kotanya. Lihat di sini ada di... Bogor. Kemudian penerbitnya oleh PT Penerbit Penerbit IPB Press. Baik, ah ini sudah cukup identitasnya. Ini kita copy, uh, kita masukkan lagi di aplikasi MS Word nah ini saya ganti ecek -ece ini kutipan dari buku ini kita masukkan judul dan keluar langsung berupa daftar pustakanya baik ini tulisan daftar pustaka dari buku Kedua, penulisan DP dari buku. Baik, uh, coba diperhatikan apa urutannya dari buku. Tetap yang pertama itu nama penulis. Yang kedua, baik, nama penulis ini kan satu orang. Dipisahkan, titik koma. Kemudian yang kedua titik koma ya nama penulis yang kedua itu tahun dalam kurung ini kemudian yang ketiga judul ketiga ke kedua ini ya kedua ketiga judul kemudian keempat nama jurnal? bukan ini yang dari buku. Ini yang nomor dua berupa kota ya judul oh, yeah. kota yang kelima penerbit. Baik bisa dipahami nih. Eh. Ini nanti saya kirimkan lagi juga ke orangnya untuk diketahui dan diingat lagi materinya. Yeah bisa kan yang dari buku saya nggak banyak nih saya rekomendasi referensi yang pertama itu dari jurnal yang kedua dari buku yang ketiga kita lihat dp dari proceeding baik tahu proceeding tidak pak proceeding ini merupakan makalah yang disajikan dalam seminar. Katakanlah adik mahasiswa dari perikanan membuat seminar, kemudian dari seminar ini kan ada beberapa pemakalah. Makalah tersebut dibukukan. Jadilah itu berupa prosiding Nah, ini ya salah satu prosiding yang diterbitkan oleh etik ataupun Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari Unpati dilaksanakan di Ambon 18-19 Desember. Nah, ini berupa penulisnya. Dia uh, hampir sama juga dengan jurnal, bedanya prosiding ini terlebih dahulu disajikan dalam forum. Sedangkan jurnal itu ya... Penyajiannya melalui apa uh, untuk dimuat jurnal tersebut melalui proses uh, pertama di submit kemudian direvisi kemudian di submit ulang yang sudah direvisi baru dipublikasikan nanti saya contohkan artikel yang saya uh, kirimkan nah ini jurnal sekarang kita masukkan ke aplikasi Mendeley, sepertinya sudah tadi hmm, kita coba lihat nah, ini uh, judulnya belum ada kan, ini kita pindahkan saja judulnya baik, adik-adik Mahasiswa kalau judul, usahakan dia jangan kapital semua nanti dipindahkan ke MS Word diedit dulu huruf kapitalnya jangan kapital semua ya kalau di MS Word ada kalau pakai yang non OS ya silahkan tekan shift F3 ya lebih uh, cepat ya di huruf kapital nanti coba disesuaikan juga yang kata tugas itu tidak perlu dipakai huruf kapital baik uh, Nah di Mendeley, ini dia ada pilihan Ada build, ini kan tagihan Ada buku, ada buku uh, Apa maksudnya kan uh, Book capture Ataupun buku yang terbagi menjadi beberapa bagian Ada ya case, ini kasus Ada komputer program Conference, nah ini kita pilih Yang konferen Nah sudah, kita masukkan konferen Nah ini kita masukkan Bedanya kalau proceeding, dia akan ada nih. Identitasnya prosedik Ini kita pindahkan langsung. Apa nama pertemuannya? Baik, ini halamannya 268 sampai 268 sampai halaman dua Tahun kita cek betul 2019, Kemudian ini tidak ada volume ya di kosongkan kalau tidak ada volume oh pak ini proceeding apakah ada volume ya sebagian dia ada nih proceeding yang ada volume kemudian ini penulisnya ada empat ya dimasukkan semua nih karena ini penulisnya Ini penulisnya, ini ada Johannes MS Telepta. Ini untuk kita tulis ke bawah, ya di-enter saja. Kemudian ini kedua ada J.A. Batikwa. Yang terakhir ada Nathan Ini Ini Sudah siap nih nama penulisnya. Ini penerbit kalau dicantumkan ya boleh. Ini diterbitkan oleh... Ini enggak ada realitas. Bahkan jurnal yang agak bagus juga. Siti kita masukkan di sini. Ambon. Kalau oh, ini Fakultas Perikanan dan Kelautan Empati, Empati, oke sudah selesai ini. Nah sekarang kita coba masukkan di bagian daftar pustaka. Tidak usah terlalu banyak ya, dipakai saja. Oke kita contohkan di sini. Uh, bisa nggak Pak dimasukin dua ini? Boleh nah di aplikasi nanti tinggal di ataupun di yang namanya kalau pakai yang umum misalkan bukan MS Word ya langsung ditamakan kalau pakai aplikasi sendiri ya langsung dimasukkan seperti ini bisa dua nanti nah ini uh, dua sumber yang di Cantumkan baik, nah ini udah selesai dan langsung keluar berupa referensinya. Ini agak macet. Nah, untuk proceeding bisa didik mahasiswa, pastikan urutan penulisannya tetap sama. Untuk urutannya yang dari proceeding yang pertama itu berupa. Nah, pertama nama Baik yang kedua ini ada tahun Kemudian yang ketiga ini berupa judul Kemudian yang keempat Nama seminar ini kan bahasa Inggris in Kalau di dalam bahasa Indonesia di di lah, disajikan dalam ya ini nama seminar yang kelima ada kota oh, maaf ya, ialah ada kota dan pelaksanaannya kota keenam ada waktu kemudian ini diterbitkan oleh penerbitnya eh ini baik kita coba lihat mudahrah perikanan oke okay. oke okay, uh, ini dihapus 94 Ki kita coba perbaiki, apakah sudah ini langsung? Baik, kita ulang untuk prosiding urutannya. Dimulai dari nama, tahun, judul, kemudian nama seminar, kemudian ini. Uh, halamannya kemudian yang keenam ada kota dan yang ketujuh ada berupa penerbit nah ini agak panjang dibandingkan dengan jurnal dan buku kalau jurnal ya cuma ada enam dia sedangkan yang dari buku apa Proceeding, ada tujuh. Baik, kira-kira bisa dipahami untuk penulisan daftar pustaka dari buku, proceeding, dan jurnal. Bisa kan? Bisa kira-kira? Ja. Baik, uh, yang terakhir ini yang lazim dan sering dipakai, dan dianggap referensi semua orang itu berupa referensi yang ilmiah. Tapi, kalau saya pribadi, itu ya tidaklah. Uh, maksudnya, kan kita ambil referensi, kalau dari internet itu. Ya, referensinya yang dapat dipercaya, katakanlah. Kita ambil di media masa. Nah, ini saya contohkan salah satu referensi yang saya lihat ini uh, lumayan bagus. Referensi dari... Oke, sebentar, nih nah. Nah, kita ambil uh, salah satu artikel di media masa ini. Bagus juga nih, uh, berkaitan juga dengan bidang perikanan. Kita contohkan, kita mau ambil referensi mahasiswa kalau dari web itu ambil yang dari web resmi. Nah ini saya contohkan, kita ambil dari opini di Serambi, Indonesia. Yang judulnya Potensi Kelautan dan Perikanan di Aceh. Nah untuk uh, penulisan referensi, kita masukkan lagi di aplikasi Mendeley. Nah uh, ini langsung kita buat secara manual. Nah, ini yang kita mau ambil dari webpacks. Ataupun karena ini dari berita, ya diambil dari newspaper. Ataupun magazine. Ataupun yang dari webpack. Ya, kita ambil yang dari webpack aja lah. Ini kita pindahkan langsung judul. Potensi perikanan Aceh. Baik, uh, ini judulnya sudah ada, penulisnya Raihana, Kemudian publikasinya di Serambi Indonesia tahun 2014, halaman nggak ada. Kapan kita akses? Katakanlah hari ini, 2021. Kemudian ini linknya nya ataupun tautannya. Tautannya ada di sini. Baik, ah ini, dia ini salah nih. Kita pilih yang ini berupa webex tadi. Ini, kenapa webex ini yang berupa uh, proceeding? Ini yang web uh, halaman sudah ada, halaman nggak ada, kapan kita akses sudah ada, url nya ini, ini udah selesai. Nah kita cross di MS Word. Ini kita coba tambahkan lagi di sini. Um, menurut ini, Raihana. Baik, uh, gini menurut Raihana, ia uh, mengatakan bahwa uh, ini kapal produksi mudah keluar berkenaan menjadi sektor sebagai tumpu ekonomi di Aceh. Ini kita pakai kutipan langsung. Nah, untuk daftar pustakanya ini di nomor 4. Kita tulis lagi. Penulisan DP dari web. Urutannya kita matikan. Pertama itu tetap nama. Nama yang kedua itu tahun. Yang ketiga, ini ada judul. Tiga, ada lupa judul. Empat, waktu diakses. Waktu diakses. Dan yang kelima, ada tahunnya tautan ataupun link. Baik, kira-kira cukup jelas untuk empat dulu referensi dalam segi penyajian daftar pustaka. Jelas kan? Nanti ya saya minta dedik mahasiswa mengerjakan latihan sebagaimana yang terlampir. Saya suruh adik mahasiswa ini. <coughs> ya semester. Nih. Uh, saya minta Indra Masyua nanti mengerjakan yang soal ini. Eh, okay, sebentar ya, nanti saya minta orang ini mengerjakan di Google Classroom. Sebagai bukti bahwasanya, materi yang saya sajikan ini dapat dipahami Materi daftar Daftarnya, tugas LM7. LMK, mandiri ke LMK, LMK, nah. Baik, coba diperhatikan lagi, ini ada tugas untuk mengetahui adik-adik mahasiswa sudah mampu ataupun tidak menyerap materi yang saya sajikan barusan. Ini saya minta adik-adik mahasiswa buatlah daftar pustaka berdasarkan data yang ada di sini. Ini ada buku, ada jurnal, ada proceeding. Skripsi dan internet, kemudian saya minta adik-adik mahasiswa buat uh, ini menjadi kutipan tidak langsung. Ya, buatlah. Absalom ini menjadi tidak langsung beserta daftar pustaka pada bagian akhir. Baik, uh, saya rasa tidak begitu sulit, hanya saja ini tidak saya jelaskan. Harap dek mahasiswa cari tahu mengenai penulisan daftar pustaka dari skripsi, tesis, ataupun disertasi. Kalau di dalam uh, aplikasi Mendeley, itu berupa laporan, report, ataupun bisa juga dikategorikan dalam tesis. Tuh di ini sengaja nggak saya jelaskan, saya melihat orang ini tahu ataupun tidak teknik pengerjaan yang dari skripsi, tesis, ataupun disertasi. Jadi intinya, uh, saya ulang lagi, ada di mahasiswa kerjakan latihan mandiri ini di Google Classroom. Opa oh, apakah kami tulis ulang ini semua? Nggak perlu, saya perlu aja berupa daftar pustakanya. Buat aja A, buku, ada dua di sini. B, Berupa jurnal ada satu, dua, tiga. Kemudian proceeding yang C dibuat terus. Uh, ini di yang skripsi. Ini i e, yang dari internet. Oh Pak, boleh kami tulis di Word? Uh, saran saya coba tulis saja di kertas. Ya ini enggak saya siapkan lagi formnya karena saya mau orang ini tulis di kertas kan enggak begitu banyak sehingga biar. Ah, ah, ya, kan? Berarti ini itu kami tinggal menyari uh, apa daftar pustakanya? Ya tinggal tulis saja nih daftar pustakanya. Referensi ini dan identitasnya kalau udah ada nih. Penerbit sudah ada, tahun sudah ada, judul sudah ada, penulis sudah ada, kota diterbitkannya sudah ada. Jadi dibuat daftar pustaka saja, soalnya nggak perlu lagi ditulis ulang. Jawaban saya harapkan tulis di kertas. Gitu juga yang nomor dua ini, yang buatlah kutipan ini jadi kutipan tidak langsung, ya dibuat seperti saya contohkan tadi, lalu terakhir dibuat daftar pustaka. Ini, ya, ada dua. Yang pertama itu dari, ini soal uh, ujian akhir semester, yang kemarin tahun kemarin saya siapkan. Mungkin ya, tahun ini soal ini juga, nanti akan saya tulis, ataupun saya tanyakan kepada adik mahasiswa. Baik, kira-kira ada ingin ditanyakan terkait materi ataupun tugas? Ini, yang materi ini saya bagikan nanti, dan rekaman perkuliahan juga akan saya bagikan uh, di Google Classroom. Ada yang lagi yang ingin ditanyakan atau uh, sudah dapat dipahami semua? Karena nggak sebenarnya daftar saka ini tidak sulit ya. Cuma kebanyakan orang ya menganggapnya sepele ya terakhir. Ada yang dikutip di dalam teks tapi tidak dibuat di dalam daftar pustaka. Ataupun sebaliknya, saya kalau uji mahasiswa, saya tanya, ini referensi ini di halaman berapa daftar pustakanya? Oh, terakhirnya tidak bisa menunjukkan. Eh, uh, Ada lagi enggak? Kalau enggak kita coba, uh, karena udah lama nih enggak kita, ini kan kehadiran. Realis ada, saya lihat ya. Windy, hadir, Pak Gusti... Gustiarni, hadir, Pak hadir, Pak Ini hadir, Pak <laughs> ada ya hadir, Pak Hahaha ada Pak hadir, Iya. Hey. Hey. Oke. Okay. India punya. Elno Afarisi. Hadir Pak. Baik Rafika Kusari. Hadir Pak. Aditya. Aditya hadir Pak. Aditya ada enggak? Ada ada pak. Ada, ada, ada. penuraini. Ya, hadir, ya, hadir, hadir, hadir, ya, hadir pak. Hadir pak. Hadir pak. Hadir ya, pak. pak. Hadir pak. pak. Hadir pak. Hadir pak. Hadir pak. Hadir ya, pak. Ya. Hadir pak. Hadir pak. Hadir pak. Hadir pak Hadir Pak. hadir, Pak. hadir, Pak. Hadir, Pak, hadir. Mutnya, tolong. Sandi ini. Alfa, Pak. Oke, okay, baik. Uh, Aswari ada, tadi ada suarinya. Ada, Pak. Ayu, ini Siti Nur Sedekah. Siti enggak ada hadir pak hadir Tidak ada apa ada pak Nativah nampak lagi Abdul Raffoul hadir pak hadir pak baik dari mahasiswa sekalian Ini sebagai daftar hadir sebenarnya kan enggak terlalu gen tapi ini menjadi keharusan enggak ada jadi penilaian tu kalau mau hadir ya paling enggak karena harus memenuhi dia batas minimal kehadiran Itu enggak masuk ke kategori penilaian Baik, Dede mahasiswa sekalian, ini sebelum saya akhiri perkuliahan terlebih dahulu... Pak, Pak ya. Rueda hadir, Pak. Pak Rueda? Iya, Pak Rueda hadir. Udah, udah, udah saya buat. nih. Udah, udah, udah. Okay. Baik, Dede mahasiswa sekalian, ini langsung saya siapkan. Oke, okay, ini agak ada kenalan ya. Baik, apalah nanti saya set di Google Classroom soalnya ini juga saya bagikan di eh uh, tak lagi soal yang untuk latihan mandiri 6 apa latihan mandiri 7 ini harap dikerjakan semaksimal mungkin ya ini sebagai sarana untuk kita belajar. Sebelum kita tutup ya saya harapkan untuk ini ya sebagai dokumentasi perkuliahan mohon diaktifkan kamera sebentar.